Pengunduran diri dan tentunya tidak bersama Lancelot Entertainment Perhatikan dan disimak baik-baik untuk kalimat yang diunggah oleh Bang Boril Bismillah, terhitung mulai detik ini saya tidak lagi bagian dari LE Karena LS sudah tidak aktif lagi Terima kasih selama kurang lebih satu setengah tahun Itu kalimat yang diposting oleh Bang Boril Mulai detik ini, Bang Boril tidak lagi dari bagian Leslar Entertainment Karena LS sudah tidak aktif lagi, itu informasi penting dari Bang Boril Kita doakan, mudah-mudahan Leslar Entertainment bisa bangkit lagi ke depannya Kita yakin itu persahabat, pasti Leslar Entertainment akan berjalan kembali dengan warna yang baru Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun UM Unscordian Kalimat caption pun dituliskan Ya Allah, pasti rindu berat. Semoga Leslar Entertainment ke depannya berjalan lagi. Kami selalu di hati. Rindu berat, vlog vlog LA, terima kasih sudah menghibur kami. Semoga yang terbaik buat kalian. Amin ya Allah. Lesti Kejora, Rizky Bilar. Hanya doa yang selalu kita berikan untuk Leslar. Semoga bisa bangkit kembali ke depannya. Kemudian juga persahabat ada kabar viral, ada kabar yang heboh banget ya sampai masuk akun Lambetura. Heboh video rekaman Rizky Bilar di protes tetangga. Beredar sebuah video Rizky Bilar di protes tetangga lantaran diduga ngebut saat mengemudi mobil di sekitar perumahan viral di media sosial. Tak hanya itu, tetangga menilai sikap istri Lestike Kejora tersebut salah dalam mengemudi di area perumahan tersebut. Kenapa? Kenapa lagi sih, kata ibu-ibu pemilik video rekaman tersebut pada Kamis kemarin? Kita lihat videonya yang lagi viral ini. Momen detik-detik Rizky Pilar meminta maaf kepada salah satu tetangga persahabatnya yang menegur. Tentunya, ini attitude yang sangat baik, Bunda Lesti Kejora lagi menggendong Abang El, dan tentunya selalu membuat kita kagum dengan sosok Lesti Kejora yang begitu perhatian, yang begitu. Menjadi garda terdepan bagi Rizky Bilar Kita lihat persahabat ya Bunda Lesti ini samperin Papa Bilar tuh Ini attitude yang sangat baik persahabat Dari Rizky Bilar yang sudah meminta maaf Sepertinya persahabat ya Yang mengemudi ini bukan Papa Bilar Itu sopir persahabat ya Tetapi kita tentunya selalu yakin bahwa Idola kesayangan kita emang orang baik dari attitude saja sudah terlihat persahabat ya, Masya Allah mudah-mudahan sehat terus, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin kita lihat juga persahabat tanggapan komentar yang diberikan oleh fans diantarin dari akun Leslar Al-Fatih underscore official di situ mengatakan terlepas dari si Bilar atau siapalah itu kalau ada masalah antar tetangga selama itu nggak ada kekerasan apalagi masih bisa dibicarakan baik-baik rekaman atau dokumentasi nggak usah disebar-sebar bu, nih ancaman cekaman untuk ibu-ibu pemilik video tersebut bersabed ya ini yang sudah mensebarluaskan video rekaman bapak Bilar ditegur langsung oleh tetangga mengenai perihal permasalahan Ngebut saat mengemudi di area perumahan Kita lihat juga persahabat ya Dari akun Lesti Fatir Skor FC mengatakan Lagian itu cuma bentaran loh Si supir ngebut langsung ditegur sama Lesti Bilarnya Dasarnya si ibu aja pengen pansos Ngevideoin segala nih Sekarang aja akunya privat udah ketakutan Tuh persahabat ya Ini salah satu contoh Sudah mensebar video Akunya di privat persahabat ya ini terbukti banget bahwa pansosnya sudah terlihat bersahabat Kita hanya doa, kita hanya selalu memberikan support untuk Leslar Semoga baik-baik saja, semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Ini ujian yang sangat terberat ya bagi Leslar Kita yakin mereka bakal bangkit kembali Kemudian juga bersahabat disimak ada cidukan vitamin yang sangat membahagiakan Walaupun versi blur saat Lesi kejuaraan temani Bilar main bola semalam Pokoknya ini mereka aja Blur pun gak apa-apa dah <laughs> Sudah happy banget ya kita lihat ya Kita lihat juga nih versi aslinya Masya Allah banget ya Ini versi jelas maksudnya Ini saat Bapak dan Buda Lesi bisik-bisik Masya Allah Bahagia terus untuk Leslar Kita yakin di luar sana banyak orang-orang yang tulus mencintai Lesi dan Bilar Amin kita lihat juga persahabatan di dari Prawira semalam mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamaan dengan idola kesayangan kita dan tim Leicester Entertainment lainnya. Namun, di postingan ini ada kali lipat komentar dari Pak Ferry. Pak Ferry mengatakan sukses dimanapun kalian semuanya. Amin. Hanya doa, tentunya persahabatan yang lagi-lagi yang kita berikan untuk idola kesayangan. Semoga Leicester Entertainment bisa bangkit kembali. Itu doa yang... Terbaik untuk Lesnar Entertainment Kita masih menunggu kabar terbaru Berikutnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Fati Update Yang akan selalu menggambarkan Informasi terbaru Mengenai idola kesayangan kita Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh